Menggunakan apapun Karena tidak kesana dulu Tidak kesana dulu Karena dia jelas kesana. Maksud dari lebih hemat Menggunakan apapun Terutama adalah menggunakan hidupnya Hidupnya tidak diboroskan Untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu Hidupnya lurus Karena yang diinginkan Ini loh yang disebut Sukses semudah mungkin Sukses semudah mungkin itu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 A band K-pop ke you know? <laughs> you know? dan bisa dan jadi kalau gitu sukses harus direncanakan dan rencana terbaiknya adalah kualitas pribadi Anda